Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini mengenai pembatalan Bunda Lasy kejora tampil di acara Hot Indosiar yang ke 28 yang akan disiarkan secara langsung tanggal 11 Januari 2023 nanti Bunda Lasy kejora sudah divaksin tentunya tentunya mengcancel atau membatalkan tampilnya di acara Hot Indosiar tetapi persahabat ya begitu banyak komentar-komentar yang menyalahkan Rizky Bilar soal batalnya Les ditampil atau perform di Indosiar. Kita lihat di unggahan Les Larswiti ada sebuah kalimat yang diunggah otak pada tak pakai salahin orang terus sudah agak kaum kaum berisik dan sejenisnya mulai salahin Papa Bilar. Hello, suaminya selalu support istri-istrinya, dan kenapa istrinya tak mau tampil di TV tersebut? Harusnya yang punya TV tanya ke dirinya sendiri, jangan lo orang malah nyalahin Papa Bilar. Kita lihat juga berikutnya: Bilar lagi, Bilar lagi. Itu keputusan Bunda El sendiri kali. Aku mau tanya, kenapa Bunda El bisa off air di acara bedrun, bisa hadir di acara MS Glow, tapi di TV itu Bunda El tidak mau. Itu berarti TV tersebut sudah tidak nyaman untuknya. Banyak manusia-manusia bermuka dua gitu, masuk ke situ kayak masuk dalam kandang harimau. Itu kalimat persahabat yang diposting oleh salah satu fanbase Leslar. Banyak orang-orang yang menyalahkan Rizky Villar saat batalnya Lesti tampil di Indosiar. Kita lihat juga persahabat, ya tentunya kemarin juga atau semalam, kita juga mendapatkan informasi dari AABeni yang sudah menyampaikan secara resmi bahwa Bunda Lesti Kejora itu batal hadir di acara HUT Indosiar, dan mudah-mudahan ya di lain kesempatan. Kita semuanya bisa menyaksikan, bisa melihat. Bunda Lesti Kejora perform kembali di panggung megah Amin. Kemudian, juga persahabat kita lihat berikutnya mengenai kode tangan dari Papa Bilar, Bunda Lesti, dan tim Marwa FC, cabang Madinah. Ini jawabannya persahabat ya, ternyata mereka akan bermain sepak bola nanti malam. Marwa FC menyampaikan, "Nanti malam ditunggu, ini tentunya kabar baik juga untuk warga Konoha." Bismillah mudah-mudahan lancar untuk malam ini Spesial banget nih di malam minggu Ada kejutan yang akan disuguhkan Yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Berikutnya bersahabat kita lihat juga nih Almarwah FC Empat jam yang lalu memposting sebuah tentunya jadwal Ini jadwal main bola dari tim Marwah Pukul 19.00 sampai 20.30 bersahabat ya Waktu Arab Saudi ini kabar baik juga ditunggu kejutannya. Mudah-mudahan ada live, ya, ada live, dan bismillah, mudah-mudahan ada cedukan vitamin dari Lesler Family. Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat kita lihat ya di unggahan MRB clothing line mengenai. Kejutan kembali di tanggal 15 Januari 2023 Ada apa ya di tanggal 15 Januari 2023? Kita lihat jawaban dari para fanbase Launching produk MRB Clothing Line Berharap banget segera launching produknya Amin Dan kita lihat jawaban dari MRB Clothing Line Siap-siap bongkar tabungannya Masya Allah siap-siap aja nih para sahabat ya untuk kalian semuanya Bakal ada kejutan di tanggal 15 Januari Bismillah saja Mudah-mudahan itu launching produk MRB Clothing Line Mudah-mudahan launching produk yang ditunggu-tunggu MRB Tentunya usahanya lancar, sukses, amin Dan tentunya persahabat ya, ya Salva juga dengan angka 23 Ini kode tahun ya, bersahabat, ya Berada di jaket yang tentunya membuat kita semakin penasaran Yang makin gak sabar juga Ingin membeli jaket tersebut bersahabat ya Kapan boleh dipesan ini Min? Katanya tuh jangan lama-lama dong Udah 2023 ini setahun loh kita nunggu Aduh Masya Allah Banyaknya gak sabar Tentunya memakai jaket produk langsung dari MRB Clothing Line Bismillah saja Doakan yang terbaik Dan mudah-mudahan Usaha dari Leslar berjalan dengan lancar. Amin. Jangan lupa, sahabat, ya, selalu tentunya stay tune di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.